Selamat siang Sepradi semua. Hari ini kembali ke UB Kampung Urang Bangka berserta tim Seperadik Carbon akan touring ke Tempilang tepatnya di Desa Tanjung Nyur untuk meliput pembuatan udang kering dan terasi. Ya, kita lanjut. Kita akan segera berangkat. Semoga kita selamat sampai tujuan. Ciao. Pradi, salam budaya. Ketemu lagi bareng kita di channel Pablo bawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Seperadik semuanya untuk bertandang ke kota Tempilang, tepatnya di desa Tanjung Niur, di mana di sini merupakan pusatnya pembuatan ebi serta terasi terbesar di bangka barat. Di tempat ini, selain ada olahan ebi dan terasi, ada pula olahan lainnya seperti rusip dan jalo. semua eh. akhirnya kita sampai juga di desa Tanjung Nyur, tepatnya di Tempilang ya, kita tadi pergi jam setengah satu setelah melewati perjalanan yang kurang lebih dua jam lebih apa tiga jam ya kita sampai juga di tempat pembuatan udang kering dan juga terasi sentra terbesar yang ada di Bangka Barat yuk kita langsung menuju ke tempat pembuatan Udang kering dan terasio, siapa tahu kita berminat untuk beli sebagai oleh-oleh bawa pulang ke sungai Liat. Oh, menampi sekam, ulah lah ula. menampi sekam hampirlah tidak. Hampir setiap warga yang bermukim di sini merupakan nelayan dan mencari sendiri bahan olahannya seperti udang dan ikan dan mereka pun memproduksi olahannya secara mandiri dan dengan proses manual. Halo Superadik semua, sekarang kita sudah berada benar-benar tepat di Desa Tanjung Nyur, tempat pembuatan udang kering dan terasi. Untuk lebih jauh cara pembuatannya dan cara penangkapannya serta prosesnya, serta keakraban penduduk di sini kita tanya langsung dengan warga yang ada di sini. Ayo kita tanya dulu ya. Selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Idris. Dengan Bapak Idris. ini Pak kami dari Komunitas Kampung Rombak. Nih, mau tanya. Uh. Benar di sini sentra pembuatan udang kering dan terasi. Ah, ah, dan terasi. Ah, ah. gimana itu Pak? Apa setiap rumah ini yang semua orang ini membuat? terasi dan udang kering semuanya semuanya di sini khusus untuk buat terasi oh ini kan kang untuk buat terasi ini ini ini uh, tempatnya memang tempatnya ya? memang ini uh, uh, arti sentral terbesar uh, yang ada di Bangka Barat, Bangka Barat ya iya. uh, gitu ya pak terus pak ini kan rumah-rumah ini ada berapa banyak pak rumah di sini yang rumah di sini sekitar 35. 35. Ini hmm. uh, ada hubungan antara wow. uh, warga di sini misalnya memang hubungan keluarga gitu, keluarga dekat apa memang masing-masing dari mana dari mana gitu. Adapun pun dari Jawa ada juga, tapi dia sudah berkeluarga di sini kan oh. dianggap warga di sini. Oh, ya. jadi bukan asli penduduk sini. Oh, kan. ada, uh, juga ada juga yang penduduk di sini kan. misalnya dari mana kebarenya dari Jawa? Asalnya Anu dari, dari, Sumatera juga. Dari, dari, Sumatera. Oh. dari Sumatera juga jadi mayoritas atau kebanyakannya penduduknya dari mana Pak dari Sumatera dari Sumatera hmm. sudah lama tinggal di sini Pak sudah main itu lah apa namanya nek kakek dulu Oh, oh bapaknya orang Sumatera. Sumatera kami ini lahir di bumi sini Oh, oh. jadi Bapak hidup lahirnya di sini sudah beranak pinak di sini Pak nah, iya. ya uh, terus pak uh, uh, ini kan rumah-rumah ini kan di sini lagi nah, ada rumah uh, lain maksud saya parunya kan diam-diam di sini dan nah, ah. ada di atas sana ah. kan? Jadi enggak pernah misalnya kalau ada acara apa, misal hajatan pernikahan atau tetap di sini apa? Ada di atas. Oh, oh, di sini untuk mata pencaharian, pencaharian gitu. Oh. Jadi semuanya mata pencahariannya bikin udang kering dan kerasi ya, Pak. Kerasi. Semuanya bikin semua. Itu. Di sini yang topor besarnya kerasi. Kedua udang kering. Ketiga udang basah, oh. sipit dan kecalo. Oh, terus ini Penjualannya kemana misalnya? Untuk ada tengkulak kecil-kecil lah. Bukan bapak-bapak bawa keluar gitu. Bukan ada tengkulak di orang sini. Jadi bagian nelayan-nelayan bagi pembeli-pembeli pembeli itu -pembeli -pembeli bawa keluar. Oh gitu. Kita kemana dia bawa itu kan? Apakah misalnya di ekspor atau tidak? Oh iya terus. Ya. Kalau untuk pembuatan itu bapak-bapak itu... Mempekerjakannya itu mengambil karyawan apa antar keluarga? Antar keluarga. Ya, antar keluarga. Oh, iya oh. <tuh>. Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya. Tapi sayang pada waktu kami berkunjung, warga sedang tidak memproduksi terasi ataupun ebi karena cuaca tidak mendukung. Ya karena proses produksi semuanya itu tergantung oleh cuaca. Tinggi bawang, tinggi. Gimana Pak cara menangkap udang itu Pak dan ikan itu Pak? Dia tuh ada ada sejenis kalau yang biasa kami tradisional, tubuh. Tugu nama Tugu. Tugu itu oh. untuk dari apa? Uh, dari apa Pak? Itu dari dari nilon. Oh, kayak nilon. pukat gitu ya. Ah, uh, tapi dia tuh sejenis pakai anu di perang berang-berang. Di anu di bintir. Kalau kalau pukatnya kan selembar. Iya. Yeah. Ini banyak anunya In nya. Uh, itu. itu namanya Tugu. Tugu panjang itu, itu nangkap udang nangkap udang muara besar buntut kecil oh. segitiga dia tuh oh, kayak bubu gitu oh. kalau apa namanya kilongnya dah segi empat kan ah, ah. segi empat diangkat ya. ini diangkat juga tapi cuma cuma pasang kayu dua dua cuma oh. tarik dua jadi yang buntut nunggu nanti oh. ngambil isinya dari perahu oh gitu nah. itu untuk nangkap ikan sama udang Ya, seluruhlah kalau seluruh ya. Oh. Seluruh HP dapat. Itu dimasukin ke dalam air laut. Nah, dalam air laut. Berapa lama itu, Pak? Kurang lebih dari 45 jam. 45 jam. Nah, ada umpannya air. di dalam? ada pakai. Enggak pakai. Cuma pakai jenis arus tuh. Ya, oh, pakai arus. Pakai arus, pakai air. Airnya agak apa namanya? deras harusnya. Mm. Airnya agak butak. Oh. Tapi butak itu memang butak putih dan memang butak udang makasih ya Pak. Ya, ya, ya, ya, ya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya, ya Pak ya. ya, ya, ya. Makasih ya, ya. Pak. Medahan lah boleh. Medahan lah boleh deh. Bedaun jangan. Medahan lah boleh. abiskin terasi ini berapa lama prosesnya bu? Angkat dari laut, hmm? jemur, rebon, ya. nah jemur, tumbuh, ya. diendap lu satu minggu, nah langsung jemur bule sudah tuh tumbuk jadi. Oh gitu. Ada campuran lain nggak Dari berarti uh, udang itu asli dari jemuran? Asli. Uh, apa namanya nggak campur garam, gak campur apalah? Aduh garam. Garam, oh, garam, garam, garam kasar. Pakai garam kasar. Ya. Kalau enggak ada garam busuk. Hmm. Itu apa itu bu? Nih, ah. ini udang. Udang kering. Udang kering. Berapa itu? Terjual? Ribu. Ribu. Ah. Hmm. ribu. Dalam tubuh, tuh bu, Itu kepala. Kepala udang. Ah, ah tampi. Habis kan, lah, dijemur tampil ah. sampah. Oh, oh sampai ya beli orang lah 5.000 kilo oh, untuk gitu. pupuk, be makan, bebek Oh iya iya iya Kalau ini bu, kalau untuk bikin terasi, itu ada pilihan gak udangnya tuh jenis udang apa gitu? Udang halus Udang halus? Rebon. Udang rebon A -a. Selain rebon bisa bu? Ada yang bikin dari yang ikan Anak ikan? tapi kami gak pernah Bedah atau apa, Bu? Karena orang pakai mesin, kami pakai tumbuk manual. Oh, manual. Heeh, oh, bisa. Gitu ya. Saya yang di sini pas lagi nggak bikin berarti, Bu ya? nggak bikin? Oh, gitu. Nah, kalau bikin pakai tumbuk kami. Pakai tumbuk. <laughs> nah, bisa kasih lihat enggak, Bu? Tumbukannya gimana, nah. Bu? Aku masuk Lesung. ya, Bu ya? Lesung. Lesungnya. Nah. Oke, gitu. Nah, pakai tumbuk, nah. tuh tumbukan. Tumbukannya Ayo. Berarti ibu ngerjain sendiri gitu lesu sup. kayak bapak. Kayak bapak Ayo, berdua. Bantu kan? Nah, eh, gitu. yang belum tumbuh sekali. Ini tumbuh sekali. Ayo. Entar tumbuh seka abis ini dijemur lagi. Dijemur lagi, tumbuh lagi baru. Jadi hmm. itu yang belajar asli. belajar ini, Oh, sama lah, pakai lah cetak ya. Berarti kalau udang setiap orang yang beli sini pakai. Itu takarannya ya, Bu? Ya, pakai takar. Ini gak waiting banget. Kira-kira itu sekaling -se -se -se itu berapa, Bu? Timbangannya? Warga dakso on. Oke. Okay. Oh, Itu berat, tanpa pengawet ya? Kalau per kilo, tanpa. Maaf. Nah, Kalau Allah. per kilo 120. 120. Berarti mayoritas ini warganya kayak gini semua, Bu? Nah, nelayan. Nelayan ya. Bu, tapi kami ada yang muka. Oh, gitu. Jaring. Mm -hmm. Ada yang jadi, ada yang nunggu, Waktu musim-musim? Waktu musim udang? Musim udang kemarin yang menjadi bulan lima Bulan lima Tenggara kata orang ah. tuh Nah tuh banjir udang yang banjir Nah tapi sekarang nih terbatas hmm. Udang nggak banyak, rebon nggak banyak Jadi bikin terasi juga kurang ini Waktu bulan kemarin nih Bulan kemarin? Bulan tujuh hmm. Nah jadi sekarang agak ngurang isi rebon oh jadi kalau untuk dapetin reborn itu yang bagus atau yang banyak itu pas bulan lima Aa, bulan, bulan lima. lima tuh bagus pokoknya ah. ini juga terasi kurang bagus warna merah jambu kalau yang bagus tanpa pewarna oh gitu reborn asli ini asli lah cuman kan nggak merata oh, rebornnya tuh hmm. kadang padang penuh apa Sampah, berpilih, buang, diputih, anak ikan, itulah susah kami pakai tumbuk, ah, serang bayi cari reborn yang bagus tuh susah. Kalau ada sampah-sampah kan nak dibuang, anak-anak ikan. Kan pakai lesung? lesung. Mm -mm. Nah. Pakai lesung? pakai tumbuk, kalau pakai mesin, hancur semua. Biasa bu, dari dari proses nangkep dari laut kan, kata ibu dijemur. Uh -uh. Nah dijemur tuh berapa lama penjemuran? sehari kalau sehari panas sehari, sehari... kering langsung jemur anor nah, tumbuk langsung tumbuk nah pak gitu. nah, masukkan dalam karung tunggu seminggu nah kelak seminggu keluarkan lagi itu kan kayak tuh seminggu misalnya keluarkan lagi jemur lalu tumbuk lagi baru jadi ini pas ah, bentar, bentar. aduh pak Tuh harganya berapa bu? 30 puluh. Tiga yang kilo. satu kilo. Yang ini yang setengah. Oh, setengah kilo berarti Aa, 15 Ini lima nah, belas. Gitu. 15 oh, cukup terjangkau. Ini penjualannya ada nggak jual keluar misal begitu? Kalau kami ke toko empat satu kilo. Oh gitu ya. Nah, mau ibu-ibu ibu jual sendiri atau ada yang ngambil lagi? Jual sendiri ada yang ambil. Nih ada yang pesan. Hai okay. sukses ya bu ya mengalir laris manis hasil lautnya makin berlimpah itu tidak ke ladang sudah lama tidak ke ladang habislah padi habislah padi dimakan tikus Badi dimakan diku Sudahlah lama tidak berpandang Sudahlah lama tidak berpandang Badanku gemuk aku gak mau ada menjadi guru. Proses untuk bikin uh, apa namanya ini, udang kering cara langsung dari bangkare, ya Jadi Udang tuh ditangkap di sungai atau di dengan apa? Dengan yang kita lihat tadi di tengah laut di tengah sungai tadi yang namanya bangunan tubuh gitu. Nah, uh, dengan jaring tentunya. Terus uh, hasil udang tadi dibawa Ya gini lah, kayak terus uh, di dalam masan itu. Nah, pas gue di sini dibersihin. Dibersihin. tapi kenapa kan yang yang nyangkut di jaring itu kan bukan hanya udang, kadang-kadang apapun masuk juga. Sampah plastik eh wah, uh, sampai ular itu kan ada juga masuk tadi. Yang aku belum, belum lagi ikan gitu. Nah, terus dicuci prosesnya dicuci uh, di, di di apa? kita dipisahin. Nah, ini paling enggak besok selama hari panas jadi dijemur sampai kering gitu. Tadi Nah, kita bisa lihat tadi tadi sih taruh di ember gitu. Kurus, tidaklah makan. Bukan kurus tidaklah makan, kurus memikir. Semoga suatu saat nanti produksi olahan dari Desa Tanjung Liur bisa lebih terkenal di seluruh pelosok Bangka Belitung bahkan Indonesia. Mari, seperti kita cintai produk-produk lokal kita, baik cukup sekian dulu. Jalan-jalan kita di Desa Tanjung Nyur dan pastikan Anda untuk tetap setia di channel Pabel Picture. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam budaya.